Pagi hari yang sibuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mencari sarapan pagi sambil ngopi. menu angkringan KA jati nama ini merujuk pada tokoh Cirebon Ki Gede Ranggajati yang bersama Gede Sumber mengembangkan desa sumber sekarang jadi Ibu Kota Kabupaten Cirebon Rangkaian kereta Ranggajati kali ini Ditarik lokomotif CC2061333 Ranggajati juga dijadikan nama sebuah stadion Di kota Cirebon Menyatakan lokomotif nomor cantik. Mungkin karena tiganya ada tiga kali. Cerita <SILENCIO> api dan kopi. Pria punya selera